Real Madrid ramaikan perburuan milan Skriniar. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru di tahun 2023 nanti. Las Blancos dilaporkan tertarik membajak milan Skriniar dari Inter Milan. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid terancam kekurangan back tengah di musim depan. Nacho Fernandes digosipkan bakal cabut setelah ia minim mendapatkan kesempatan bermain di skuad Carlo Ancelotti di musim ini. Kepergiaan Nacho tentu meninggalkan lubang di lini pertahanan Los Blancos. Alhasil, Madrid mulai berburu back tengah baru untuk menggantikan Nacho. Dilansir Casio Mercato, Real Madrid saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik untuk merekrut Milan Skriniar dari Inter Milan. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid tertarik merekrut Skriniar karena rekam jejak sang back. Semenjak ia bergabung dengan Erasuri, Skriniar menunjukkan performa yang apik. Ia ya, jadi salah satu back tengah terbaik di Serie A berkat performanya yang impresif. Ia juga berhasil membawa Inter Milan menjuarai Serie A di tahun 2021. Jadi, Madrid menilai sang back punya profil yang tepat untuk menjadi pemain El Real. Laporan itu juga mengklaim bahwa Cancel Real Madrid untuk membajak skrinier cukup terbuka lebar. Ini disebabkan kontrak Skriniar akan segera berakhir di Inter Milan. Sementara kedua pihak masih belum menyepakati kontrak baru sang back, jadi Real Madrid akan memanfaatkan situasi ini untuk mengajak Skriniar bergabung dengan tim mereka di musim panas tahun depan. Kutukan Ballon d'Or berlanjut Timnas Prancis umumkan Karim Benzema absen Kutukan Ballon d'Or berlanjut setelah Cristiano Ronaldo, kini striker Prancis di Piala Dunia 2022 dan Real Madrid, Karim Benzema, merasakannya. Ya, kabar buruk kembali menimpa timnas Prancis menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022. Salah satu pemain bintang mereka, Karim Benzema, dilaporkan tidak bisa ikut tampil di Piala Dunia Qatar 2022 karena cedera. Benzema mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama rekan-rekannya pada Sabtu 19 November 2022 waktu setempat. Hal tersebut membuat sang bomber harus menjalani tes dan hasilnya menunjukkan bahwa dirinya mengalami cedera paha sehingga tidak bisa memperkuat timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Karim Benzema absen dari Piala Dunia karena cedera paha. Begitu, pernyataan Federasi Sepak Bola Prancis dikutip bolaspot.com dari Foodmob. Seluruh tim berharap dia cepat sembuh, tulis Federasi Sepak Bola Prancis menambahkan, dikutip dari bola sport. Cedera yang dialami Benzema peraih gelar Ballon d'Or 2022, menambah daftar panjang pemain-pemain yang mengalami kesialan di Piala Dunia akibat trofi Ballon d'Or. Contoh, ada nama CR7 yang dua kali kena sial pada Piala Dunia 2014 dan Piala Dunia 2018 usai meraih Ballon d'Or 2013 dan Ballon d'Or 2017. Pada piala dunia 14, Ronaldo gagal membawa Portugal lolos dari fase grup G usai timnya hanya menempati peringkat ketiga dengan 4 poin. Dan hal tersebut menimpa Benzema sekarang. Pochettino optimis bisa latih Real Madrid Pria asal Argentina itu belum mendapatkan pekerjaan lagi sejak dipecat oleh PSG musim panas lalu dan digantikan oleh Christophe Galtier. Meski berhasil membawa PSG menjuarai Ligue 1, kinerja Pochettino dianggap kurang oleh raksasa Prancis tersebut. Nama Pochettino mulai melambung setelah ia sukses bersama Tottenham Hotspur. Setelah 5 tahun bersama Lily Whites, Pochettino untuk pertama kalinya membawa Tottenham ke final Liga Champions. Selama karirnya di Tottenham, Pochettino sudah beberapa kali dikaitkan dengan Real Madrid dan Man United, namun pria tersebut memutuskan untuk setia pada Tottenham ketika akhirnya ia memutuskan untuk hengkang dari Tottenham Hotspur Arena hanya jatuh pada PSG. Kini, setelah didepak Tes Polisian, Pochettino kembali membuka peluangnya untuk melatih Real Madrid atau Man United, bahkan kembali ke Tottenham. Sepak bola adalah tentang timing. Ada momen ketika sesuatu kebetulan terjadi, dan semua itu hanya masalah waktu. Saya rasa, terkadang kita harus bersabar dan menunggu peluang bagus. Tutur Pochettino ketika ditanya mengenai peluangnya untuk melatih Real Madrid atau Man United dilansir dari Mentimin. Benar bahwa nama saya selalu dikaitkan dengan tim-tim besar. Saya menerima banyak pujian sebagai seseorang yang profesional dan sulit bagi saya untuk menjual diri saya sendiri. Lanjutnya, Pochettino sempat dikaitkan dengan Aston Villa sebelum mereka menuju Unai Emery menggantikan peran Steven Villar di kursi ketelatihan. Alasannya menolak tawaran Aston Villa karena ia masih menunggu kesempatan untuk kembali ke Tottenham atau bahkan dipanggil ke Real Madrid atau Man United. Iden Hazard, saya gagal di Real Madrid. Iden Hazard kini tidak malu-malu lagi melabeli petualangannya di Real Madrid sebagai sebuah kegagalan. Ia merasa dibelenggu banyak rantai sehingga tidak bisa menunjukkan penampilan maksimal. Selama 3 tahun membela Panji Los Panjeloslantos, Hazard hanya berhasil mencetak 7 gol dari 72 penampilan di semua kompetisi. Cedera menjadi sebab utama Hazard tidak berhasil memberi kontribusi maksimal. Apa yang saya rasakan di Madrid adalah sebuah kegagalan dan itu bukanlah sesuatu yang normal, tegas Hazard kepada Lecotec. Saya berkali-kali mengalami cedera dan kemudian diganggu COVID-19. Saya tidak pernah bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Di Madrid, saya berkali-kali didiagnosis cedera serius, sambil Hazard. Meski tidak bisa memberikan kontribusi maksimal di atas lapangan, para petinggi Los Blancos punya hubungan yang sangat baik dengan Hazard. Hazard mengaku sama sekali tidak pernah diminta angkat kaki oleh para petinggi klub. Tidak ada satupun petinggi klub yang mendatangi saya dan meminta saya pergi. Saya juga tidak pernah meminta pergi. Kami sama sekali tidak pernah membicarakan hal itu, tuntas Hazard. Hazard saat ini sudah terbebas dari cedera yang menanggungnya di Madrid. Ia pun siap memberikan yang terbaik agar timnas Belgia mampu bicara banyak di Piala Dunia 2022.